kita bagi perang rasional kan misalnya Rufi Mustofa ya tenang jadi neng kudu ini aku mau itu kita pakai gede ancaman selawas-selawas sama kan kan tapi masalah itu Misalnya kalau mau garong, sampai materi gue, berzina, sampai materi gue, terus gue membela diri, aku yang materi berzina, berzina dia tak kiamat. Mengacu pada dewa-tau murtad, terus materi kiamat atau materi berzina dalam istilah bahasa materi berzina. Melainkan penting kalau kita bersial, kita bersial itu di mana orang membunuh dan ngada disiak akan nyawanya karena tidak dengan status maunya, tapi dengan status membela diri. yang salah kayak digarong untuk tujuh mapi di perkosa, terus dia membela diri, akhirnya materi ini garong tadi atau jaringan tadi, dalam bahasa tapi cara ini mata ini mau belok mata ini jaringan, jaringan. Tidak sabotaslo, karena nunggu tipe berduaan ini tiang-tiang singgung panat, tiang-tiang jor-joran aku mau, tapi jaringan ini kan moving, berarti status dasarnya moving, jaringan status apa? koe seorang bajingan dibunuh seorang bajingan yang mung ping ayo naik orang munciah orang seorang kita orang boleh membela tv. Dan gak apa, apa kalau membunuh demi menyelamatkan dirinya sendiri. Yang bunuh ya tidak mengakui sos, yang dibunuh yang mudah dalam jamuruh karena dia melakukan sial. Kita harus sial, sial ya sial itu. Nah, sama orang-orang seperti itu dalam kondisi kelo pasukan itu si jurnalis, diserang untuk ke kelompok yang awia Karena diduga si jurnalis itu menyembunyikan pembunuh, pesulap, cokaleng, dan zaman itu sudah ada provokator, ada orang murah yang ini tidak keadaan seperti itu <sao> ini <Psychikianisy> bandingannya <saabtum> tiga keadaan darurat termasuk ada kamu atau di <tuk> Orang ngomel, membunuh orang. Cis, tak ya orang yang digarok, membunuh yang nggarok. Pada umroh, hubungan ngaji dan Roh, mengistislah itu dan Roh. Anaknya enggak ngomel, enggak beristislah itu orangnya ya. Udah bilang apa? Istislah itu anak ya. Sebenarnya aspek kita pakai, anggaran itu kebingungan diri. Berikut separuh ini, istislah separuh nuslas Nabi. Yang kali ini, dia kalo Al-adzir kita, diritaat, tambah kangen, tambah tambah kejarannya akeh Contohnya umum, kafe bener Kalau orang tapi ada pengecualian Yaitu orang nyapu mejid nanti kesel Padahal nyapu orang pengecualian Jadi jumlah yang dikecualikan dari ya gitu kan tadi juga ini kami nanti nak kecuali nawani terus ibius, hati ini dan semua yang mencuri catatan yang bener dan semua yang mencurigakan berarti bodo Hati-hati, nah ketemu software, lanjut curiga software, habis pisah air yang botol, habis sebelah habis pisah, eh gua ngaji ngerti materi, gua ngatas materi umumnya di YouTube, tapi allah konteks di mana statusnya sudah tidak umumnya, tapi status sosial lagi, di botol obong tiga orang, bagi materi terus tiga digarung hasil materi tiga istilah materi tiga orang, gua materi umumnya, materi tapi nak garone mati sing dhewe itu iku jenenge garong desa gedhe sing normal ku mati wong mukmin karena dia dolim min awalil amri isa lagi bancingan tadi kan dolim min awalil amri padahal jadi kalau bancingan yang munggu sing dhewe om bancingan mati wong mukmin mati wong saleh mergo iki status e min awalil amri tapi abi nak wali kan sing saleh bancingan om mati bancingan istilah sing dhewe om mati iki poi wong mau wong nguciah mata ini yang mukmin karena mukmin sebatas permanen istilahnya mate jadi takong nguciah di bareng raine de'nya kalau ketemu anan mate dengan kok kok kalau wong mau mate iki ketemu anan dia Wah, aku rumah, mulai momen di bawah momen di awal, konteks sosial, semua orang melupakan status. Mau ke rumah tadi, ke di mata dalam keadaan perang, istilahnya mau lawan yang ngomong. Guru, orang isu, materi mau momen, gitu maksudnya? kami. <tuk> Ini sebenarnya ngatelin dia ke pengajian Ini urusan urusan urusan pribadi Kadang kan ini dan sarang, batang nasi dan sarang, terus sore ngaji dan dalum. Terus setur ngaji, terus mau ngaji malah ngaji terus? aku ini ada aktor, Ada lagi bisa. Jadi Kiai itu winter, ngirau jadi tersangka jelas awal ya setelah saya yang itu ya nek iki kecuali salah poco betul atau sesama tingkat ngani wong musofa ditaruhen sak Suatu sangat untuk Jadi ini sekadar atau senilai kau masih urus lo sok apa isu-isu an nanti jangan sok soal apa jangan boleh jangan jadi baru nanti, mulai susu nanti tuh lo keluarnya. Jadi pak Malik tada alaikum ya fakta itu jenis nih itu kan persis persis. Jadi udah luang udah lu jadi yang pengen orang lu ngomong udah dirasanya tiang bukan artinya mau males dan dirasanya lah ngurangi dosaku pertama itu stabil sama lain dirasanya tetap ngurangi dosa-dios nih padahal di negewi rongsi bener nih mulai mulai males habini dan yang hebdoms ini aku misalnya pisau kan ini pak kodoh ibu jarok gisui minal toli tapi kiai males rabe Bukan saya tidur, malah nggak mau ketebal, karena udah ngerusuk keluaran, no oleh males setingkat persis, dia yang nyonggong, tapi yo yo, problem ya, apa besok ayat saya setelah apa, kalau kau tak punya kurang, gitu. No, <SILENCIO> kau biasa ampun. malas mau kirim dia, Dragon. No, kau dragon jadi tuh.